Onik dan juga Alter Ego di game yang kedua bisa dibilang ini mungkin bisa menjadi last game untuk Onik Kalau Alter Ego bisa mengamankan game kedua ini. Iya benar. Oh masih ada suaranya ternyata. Gila ya. Kita nonton ya, tes dulu kali ya. Mana? Woi, Tennis Indor Senayan suaranya. Gila. Masih ada. Masih, masih ada lah ya. Ya. ya, lumayan lah teman-teman kita thank you iya. ya. Turun lumayan ya. tadi goceng ya, lumayan goceng ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak ya. Tapi emang emang banyak banget siapa lagi buat para pencinta Mobile Legends dimanapun hmm. berada pasti bakal nungguin acara ini sampai kelar karena penasaran mana tim yang besok masih bermain mana tim yang hari ini selesai dalam arti besok tidak melanjutkan di babak playoffnya lagi. Iya juga U nya berbeda banget ketika. Benar banget nonton ketika live stream sama datang. datang sini. Iya berbeda kayak ketika datang tuh ada nggak tau ya aku kalau di live stream Facebook ada gak sih kamera ini? Uh, oh gak ada, gak, ada. gak ada kan cuma di sini doang kan jadi bisa gak langsung ada. lihat ekspresi-ekspresi ekspresi dari setiap playernya kelima-limanya gitu. Bahkan kalian kalau datang ke sini kalian bisa menyaksikan posisi terpewe setiap player. Paling yeah. nyaman mainnya gimana? Wait, yang what? paling lucu sejauh ini aku lihat kayaknya si Teguh ya. sih kayak bener-bener ngangkang. Oh sama ini, si Murphy juga sama, dia kayak duduknya ke samping gitu kan. Ya, ini kalau kalian lihat yang lagi nonton di live stream di Facebook Gaming, lihat ya posisi duduknya sekarang masih adem ayam aja, angkat kaki satu Betul. nanti ketika game sudah berjalan jam lebih ya. Uh, mohon maaf, gimana? Paling sudah tersengah jam lebih. Uh, sudah mulai ada pergerakan-pergerakan uh, yang membuat mereka gelisah. Gak hanya di in-game, di relax-nya yeah. juga ternyata. Yes, dan juga nih akhirnya Kimi ya, yang akhirnya di-band. Juga masih lagi-lagi. Kufra, kalau menurut Volva, yang user Kufra paling ngeselin, menurut pendapat siapa? Yang pernah gua tahu. Eh, yeah. Hornet. Jujur banget. banget, kalau abang, sih santuy lah, abang, kapan? Oh, abang, abang, celliboy. abang, abang, abang, abang, abang, abang, Abang, abang celi boy, abang. Ya Allah gak jatuh denger. banget abang. Kan itu pakai, pakai pak. ini. Itu pakai headset, headset. ini Jadi Jadi bener-bener kedengar oh. suara. Jadi irbafa itu bener-bener kayak nggak bisa ngadenger apa ya, betul. Jadi mereka bener-bener fokus hanya mendengarkan suara in game dan juga suara komentar <tuk> player. Galak I, banget ini. Pro, pro player kalau dipanggil emaknya durhaka tuh ya. <tuk> <Gak tuk> jauh <lalu> lagi main <tuk> kayak gini nggak mungkin. Oh iya maaf maaf. Harus profesional ketika mereka berada wait, di dalam wait lihat pasta, volva, tah. Ada Cherry Boy yang make Esmeralda. Eh, hmm. kumaha tah? Kelepas ya. Dilepas kelepas. Y yang yang dar dari tadi nyinggung Esmeralda kan Paul, Pak? Gimana Paul, Pak? Pada menurut Honorku. Ini yang pakai buat Cherry Boy. Cassus. Kenapa, guys Su Support, Support. Hayo <laughs> masih percaya Esmeralda okay. bisa support. Volvo selalu mengatakan kalau Esmeralda itu bisa jadi support. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan adi memainkan Esmeralda support. Belum aja. Mungkin ini pertama kali. Iya kan saya sampai sekarang saya belum menemukan. aja. Mungkin ini akan menjadi hal pertama. Tuh liat ketawa Udil Sini berantem Volvo sama saya tuh katanya. Tuh liat. Halo Kitty. Halo Kitty apa Halo Kitty? Halo Kitty. Halo Putra. Yoti. Lo absennya semua yang nonton sini satu-satunya. Nah lagi-lagi ya Udil pake Lunox dan... Apakah kaja lagi, Kaja lagi sih kayaknya, kajalnya lepas sih, kayaknya ya sih. Oh, kari. Kari, oh kari. kari. Your team is banned. Oke ini tiga hero nya di link di match semua. Iya, tank thank Crowd control nya baru gue liat ofensif di arah xbox nya doang. Hmm. Jadi setelah. Your team is And banned. Band. Walaupun sudah dinaf berkali-kali dan last, last ban nya. Mungkin ke arah, Jelak, mereka mainnya udah chill banget ya, udah iya, kayak ketawa-tawa aja gitu. Karena kalau di bawah stres pun ya bakal stres. Oh, duduknya murphy itu udah santai, santuy kan. kan. Gila ini yang kaum-kaum wanita ngelihat foto tadi tuh udah kayak meleleh banget pasti. Tapi lebih santai abangnya Cornet sih, eh abang Chili Boy itu udah santuy banget. Kaki itu posisi dia udah wah nyaman banget sama ditambah kipas, tidur. <laughs> eh woi, di tenis indoor kan udah pakai AC. <laughs> Gak biar tambah lo. adem dong, ya. Allah. Kan? Makanya aku bilang ditambah. Iya, biar, ta biar tambah nyaman, dia, mereka mainnya. Oh. Karena segimana oh. mungkin Allah. kita harus membiarkan player-player ini dengan posisi ternyaman mereka supaya all out Masuk angin, ntar dikerok, ngapain, coba AC hotel matiin dulu nanti, gue sama Cassie. AC. Ya, itu iya. oh. masih bisa fit. Emang oh. boleh nginep di sini? Boleh, KB katanya mau tidur sama Ranger Mas di situ. Udah capek soalnya balik ke hotel ya. Iya, makanya pengen tidur sini. Oh. Coba yang diambil sama Alderigo. Oke. Okay. Gimana Nett? Tamus. Hmm, Chow kalo misalkan aku lebih setuju dan lebih seneng kalo nah. Chow itu jadi tank ya. Kalo jadi... Chow nya tank berarti? Kalo jadi damage tuh... Chow nya tank berarti? Kayak agak kurz gitu loh kurang. Gursh. <laughs> agak kurang. Nett menganut paham-pahamnya Koril. <laughs> oh <laughs> iya maaf. Cory Gore. <laughs> Nggak tahu oh, ga player mm nomor satu. dia kan baru baru punya internet oh, dari bulan ya, lalu iya Harit oke Harit dan juga Lunox mau dikasih jempol-jempol asmara ya nila Pe menang siapa Pe sebelum dijawab ya, nanya lagi kan sebelum ditanya udah langsung nanya menang siapa nih menang keberapa? siapa Onik oke okay, game kedua Volva akan mengeluarkan sebuah kata atau satu nama tim siapa Volva Gak, ma ma masalahnya, masalahnya kalau misalnya bener nih kata YP, ah, bahaya. Gak masalah. Game 3. Gak masalah cuy karena ini emang jadi penentuan banget Pe. siapa tim terakhir yang bakal pulang untuk hari ini. Kayak yang bener, P. Oke. Okay. Gak gue, gue nanya ton aja, ton Yang menang siapa, ton Alter Ego, kata ton Alter Ego. Dan lu Onyx. Yeah. Iya. Yeah. Vova onik kata Tono Enggak lah kan yang keluar dari mulut kalian Lo, saya, gua menyampaikan di sini yes, kata YP atau Yusuf pertama atau Yes. bahwa pemenangnya adalah Onik di game kedua Ka kali ini kata Tono atau Avenue atau pacarnya Winda Earl harus begitu ya harus lengkap <mum> <mum> harus lengkap banget <mum> <Lengkap. mum> <mum> <mum> iya alter ego katanya menang ya. Okay. satu sama lagi berarti satu sama lagi satu sama lagi kita bakal pastikan <mum> di game kedua ini oke okay, cowoknya teng bakal seperti apa Oke, sabar, sabar, sabar. Ay, sabar sabar sabar sabar sabar tenang, sabar. Sabar. tenang dong belum. Tikwin udah kelar satu sama dan coach Bang Gal salaman dulu sebagai tanda fair play lihat bukunya lu kalau main eh, Bang Adit biasa buka? aja dong Bang Adit eh, tuh lihat coach Bang Adit Ih, kita tawa tuh lu punya buku eh, nggak kayak gitu kalau main ML <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> isinya, eh dia tuh bawa buku mah soson doang isinya di diary tahu enggak itu apa apa tagihan tagihan tagihan internet ya? kagak ini panji belum dibayar Oke lah oh, langsung si. aja silahkan karena warnanya juga Oke ini adalah game kedua antara Onyx versus Older Gimana game yang kedua ini sangat menarik mid lane nya. Gue rasa akan dipegang oleh Onyx karena dia punya grup. Dan juga tentunya Udil dengan harinya Ya sudah dibilang hardit itu benar-benar kayak kuat banget di mid lane. Apalagi dipegang sama seorang Udil. Yes betul banget. Dan jangan lupa kalau misalnya atasnya ini lagi diperangin. Tamu kayak di pressure bisa-bisan. Alright, sebentar. Uh, tampaknya ada yang menarik di sini karena geroknya dipakai oleh Sasa. Iya, tahu-tahu. Oke. Okay. Yeah, iya, aku udah sadar dari tadi kok. Emang kamu nggak sadar? Iya, yeah, aku nggak uh, sadar. Aku ngeliat kayak, oke, okay, berarti ini benar-benar kayak perubahan role yang sangat amat <laughs> mendadak dangdut ya? Iya, yeah, memang. Kalau misalnya uh, dari zaman dulu nih, dari zaman mereka masih di NVO, yes. kalau Drian, uh, kalau ada dua match, artinya Drian yang pakai satu match lagi. Yes, tapi kita lihat di sini, Bung Volva yeah. masih ada Flieger ternyata dari Leo Murphy. Yeah. Dan bahkan Gold Buffet masih terbuka, bebas juga untuk Alter Ego. Yes. Yang memaksakan seorang Harith, hmm, Drian nyaris saja di fire missile atau dibakar tadi ya. Betul sekali, sementara dipancing tauntingnya dengan Murphy Hall, <laughs> oleh Murphy. Sementara ini jungle yang benar-benar dikuasai sama Alter Ego ke arah Oling Esports. Ya yes, benar banget dan kita lihat di sini ternyata ada Polis Armun dari salah liboy boy tapi sasanya masih bisa mundur dan masih bisa survive belum ada first blood di menit yang kedua. Betul sekali tapi miss dia harus berpikir panjang karena kalau di pressure kayak gini dia akan susah Channel. banget That's untuk mendapatkan soon. uang. Terlebih lagi kali ini Drian dalam bahaya. Rimici langsung mundur ke belakang. Belum ada dakeneng-dakeneng, sudah dikeluarkan langsung kayak sosok. Satu, dua, tiga, empat, ah. lima, enam. Dan berhasil mendapatkan satu, dua, kill yang sangat baik. Tampaknya slide dari armichi nabrak tembok ya tadi ya. Eh. Berarti-berarti -ber -ber -ber kayak sangat disayangkan. Jadi masih ada cukup range-nya untuk seorang Lunox mendapatkan seorang armichi. Ya yes, sebetulnya banget, sementara ini ada stun lagi. Lanjutan Sally Boy, langsung menggunakan flicker. Tapi barrier yang mengunci, sementara di bawah, eh di atas sana, Murphy-nya. Dalam keadaan barbaya, satu, dua, tiga bar apa tadi curi oleh Karim? belum Kari. namanya masih belum level lebar empatin juga lihat berhasil dikeluarkan benar beliau juga keluar kali ini tidak ada yang bisa kabur akhirnya berhasil dapat yang satu tapi lihat di belakang sana Saiko mencoba kabur dari Leo Murphy Antimes mencoba menabrak kali ini langsung ada Wave Dragon lihat juga dalam bahaya posisinya dua orang terkena takedown enggak ternyata hanya satu saja wow sangat amat sekarat dan namanya ya lagi-lagi ya, ya dari alter ego selalu mengeluarkan emoji atau pesan emosif. Ya, tapi kalau lihat ini ya, ini baru ini bagus banget loh. Dia langsung mengunci sudut yang dimana bisa dimaksimalkan untuk kaburnya alter ego. Yes dan walaupun berbagai karat banget, oh. bahkan e, mereka tetap sabar dan nggak nontes ya kayak walaupun dia tuh sama-sama karat, di RNS karat, Saikot yes. karat, Sasar karat. Murphy juga, Selibui juga. Tapi mereka berdua mereka. udahlah cabut aja. yuk. Dan kalau boleh aku ngomong, yeah. Net, itu yeah. Dian Dakeninya memaksa banget cara uh, dua orang di atas. Tapi dia nggak ngebantu teman-temannya kayak dia nggak ngebantu Saiko ataupun Nanti Me. Yang dimana sebenarnya. Setelah ada kening bisa dimanfaatkan mm. balik lagi gitu, untuk menyerang uh, lawan yang sekarat kayak cowoknya tadi kan, bisa dibantu. Yes, dan di arah atas juga zaman force sudah dikeluarkan tapi masih ada flicker karena belakang. Yes. Dan juga sudah mulai muncul. Belum ada yang mencolek tahu pak untuk turtle yang kedua. Dan Cherry Boy memaksa banget untuk mendapatkan jungle dari musuh sementara ini, dia lawan satu Dan wallcharts sudah udah connect, Rasing Sadity pun keluar kali ini, Sasa dalam bahaya langsung dibakar. Dampak karena ada Polly Star Moon, dan tapi psycho masih bisa cukup tebal, tapi lihat Udil yang mencoba untuk maju. Dia oh. menggunakan zaman Force-nya, terlalu memaksa, Offside sekali, tapi lihat Casey saya juga masih berani. Celiboy juga mau mengejar kembali, dan bahkan Flicker karena depan Udilnya. Tadak, Sen. Polly moon ada. ada Baxia ternyata mengalah lagi, tapi Baxianya langsung diarah oleh Celiboy. Dua orang, dua lawan oh, satu. Oh, ada Udil yang mencoba untuk bertahan. Masih ada Aftot ada Mawzi juga, mencoba untuk... Kita lihat di sana di pantauan saya, liga Flicker, dan bahkan ke-7, liga ke-7, liga mulai memimpin keadaan kali ini dari ke-7, liga ke-7, liga ke-7, liga ke-7, liga ke-7, liga ke-7, liga ke-7, tidak ada 7 lagi. wait wait wait, ke ya, sedikit memberikan ini 7 liga muka kamu tuh ini Max katanya. ke-7, liga ke-7, liga ke-7, liga ke sangat liga ke Oke, okay, oh, dan lagi-lagi lah, Murphy. Masih Pablo, belum dua, mengeluarkan. Inferno pop out kali ini, mau musim jaga arah. Dua cara. off dragon, haruskan. Dua dragon, dan yes. Langsung didapat didapatkan begitu saja, Saiko. Masih mencoba untuk mengamankan poin gila, tapi tamu ternyata yang mendapatkan Lasit ya, yes. Jelly Boy. Belum mengeluarkan polisarmonnya, hanya mengarah ke arah turretnya. ya polis oh, no, Polisarmonnya miss. Tidak lagi dapat mengejar siapapun. Sementara Harith mencoba mendapatkan tadi ada Xbox di jungle dari uh, Onyx Oh my God, 15.000 gol sementara. Yes, dipegang oleh Alder Igo, jauh sekali yes. 2.000 perbedaannya. Tapi balik lagi, lunox belum membuahkan hasil yang menurut gua optimal banget. Karena banyak banget masih berundur yang dilakukan oleh Sian. Oke, ini bakal menjadi game yang berat untuk early game-nya dari Oni. Yes. Dapatkan dari sini di daerah bottom lane-nya. Odoran beli nanti keluarga, tapi ada armitz juga. Kuda bareng keluar, tapi ada Zaman Force. Mencoba untuk mengincar Armitz-nya Armi sekarang. Dan bahkan harus tumbang begitu saja. Yes, itu udah bodo banget. Ketika ada Barrier mereka gak bisa lagi pergi ke arah target-nya. Sementara itu Sally Boy mau stardust Itu empat lawan dua, men. Itu gak baik. Sementara ini langsung saja diambil mountain-nya. Apakah dia bisa selamat? Satu hit lagi. Mantel Mencoba stand. kabar pentel stand, tapi bariernya berhasil uh, memberikan damage sementara ini ada zaman force yang dibuka di mid di lane oh my god Leo Murphy masih mencoba untuk slide ke arah belakang dan masih bisa eh, untuk memancing Casius pelan instan yang tidak dikeluarkan ke arah Sasa dan juga Udil luar yes. meledak hanya untuk membersihkan minion saja di arah mid lane dan juga mengusir dua pemain dari OnyKG sementara di bottom lane tampaknya akan ada pertukaran dari tarot masing-masing tim sementara paling pun memudah keluar Sally Boy harus mundur dulu mid juga tidak berhasil diambil oleh Onyx Esports sementara Boy tidak berhasil mengambil di bottom lane ini berbahaya sekali dari current aja udah bisa menghasilkan untuk yang sangat besar apalagi kalau nggak ada dapat nih kayaknya filmnya di guys sementara di satu sasanya nggak bisa bertahan, malah dia yang harus tumbang. Dan saikonya kali ini juga low. Doar meledak dari last year-sar ini di seman force. force. Dari seorang undi lembakan, langsung oh. pelikir, karena belakang dari mautinya. Anti dikejar. Masih mencoba untuk Inferno, melawan Bal balik. Ketua, keluar! kita lihat di sini juga dari Tornado dan juga Arbici mencoba untuk menginjak disambit, dikejar mau kemana mana Tamusia Tampaknya yang juga harus tumbang empat hero dari ONIC Esports sudah tumbang Taro di gagal didapatkan kill pun juga musnah ONIC Esports akan bisa bertahan di game kedua ini what happened on e-sports e lagi dari Leroy Bao Sally boy masih sendirian masih bisa star dance masih ada lagi juga hey, masih ada barrier dari Masih ada zaman pun dikeluarkan untuk kainnya Kesita tampaknya harus tumbang begitu saja Ada Shelly Boy Sela, Sela. Polisar pun, pun. gagal didapatkan Udil juga berhasil kabur Tapi lihat Saikol berada di belakang jadi di roda Tapi Gih, apakah dia ada lagi? Kabur. Lihat dia berani lagi Santap, Tapi Repet Laisa dan Riannya Langsung ada Bernovador Ada Hermici juga dikeluarkan udah jadi dikeluarkan ternyata Barbielnya dan langsung menumbangkan oh, serang Ini dia mintnya bakal diambil. Outer targetnya diambil oleh Mauzi. mau Benar-benar oh, luar biasa sekali dari okay. outer ego. Tadi okay. kalau nggak di flicker dan stardust dance. Gua rasa Drian nggak bisa diculik dengan mudah seperti itu. Dia Murphy-nya langsung keputusan bakal Udil ya. Enggak ternyata nggak dapat sunpo-nya. Tapi berhasil di sticker oleh Leo Murphy. Odeal, geng. Dan Lord pertama sekali lagi. Ini, lagi, kayak, lagi. ini kayak gampang banget oh. oleh Alter Ego. Lord dia benar-benar bebas banget dan lihat. Wow. Ga, gua nggak bisa berkata-kata. Ini benar-benar kayak Lordnya dibuka kayak dikasih begitu aja untuk Altrigonya yeah. uh -huh. dan rotasi. Lihat deh, Murphy sampai masuk dengan dengan langkahnya. Iya, benar banget. Ini yang terjadi kayak, yang gue bilang tadi. Kayak dia udah diem satu lawan lima, tapi nggak ada yang bisa ngapa-ngapain gitu loh. Oh gue benar-benar bingung mas. ini game yang kayak sorry itu saya enteng banget dari Aldriko nya berbagai dia maju yes. berbagai rotasinya santai banget bahkan nya juga sudah mulai berjalan di arah mid lane. Murphy yeah. Morfinya juga nggak perlu untuk pulang walaupun dia membuang flicker esia ya sih ya tadi. betul banget dan yang terlebih lagi tahu nggak apa kayak Oni esports sudah nggak bisa ngapa-ngapain. dia udah nggak bisa bergerak ke atas ke bawah ke tengah dia kayak udah beda banget level sama, sama Aldriko. Oke, okay, Holy Crystal juga sudah diamankan oleh Seliboynya. Boy-nya. Dan kita lihat juga di arah bottom lane. Gacius masih melawan seorang tamu dan bahkan di arah mid lane juga. Leo Murphy masih belum mencuri dan bahkan kita lihat masih fokus dari seorang nya Mendapatkan turut di arah mid lane Ya, Boy juga tak pakai yes ini. Beter turut di arah mid lane, hancur. Move lagi ke arah atas dan tak pakai juga harus hancur. Dan di arah bawah oh, belum ada wife seorang dragon marah Seorang sasta Dan caseus Dua yang harus dilihat sini Langsung tadi dia begitu saja Saikonya masih kita mau dengan Tapi lihat Seorang anti-mage juga gak bisa Taman force dibuka kali ini menuju ke arah belakang di Tapi dia tri gak ngabisin Minionnya Ingin mendapatkan best di belakang Malah dihancurin Dian gak bisa ngapa main Dian dulu dan it. game kedua atau bisa Dian bilang gendut Esports adalah gendut yang pulang ke rumah that's it dan ya oke apa net apa net apa yang mau lu ngomongin